Allahumma barakatu guys, berjumpa kembali di channel YouTube Bama Isaputra. Oke okay, di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman uh, mengunjungi ya, mengunjungi salah satu wisata wisata wahana air nih. Ini tepatnya di Kabupaten Merangin guys. Uh, kota Banggo ya guys Gimana keseruannya? Jangan lupa ikuti channel youtube Bama Isya Putra Dengan klik tombol subscribe Like dan comment Oke okay, jadi guys uh, Untuk teman-teman Gimana -teman, keseruannya Kita akan masuk ke dalam ya Jangan lupa Kita Ikuti channel ini ya, guys. Itu channel YouTube Bang Putra. Oke, okay, gimana keseruannya? Kita masuk. Jeda masuk. Wow, mantap! Jadi, udah ada satu itu ya, air selancarnya, guys. Gimana pengunjungnya ini? tidak hanya di Kabupaten Merangin tapi hanya di uh, luar Kabupaten Merangin coba bisa dilihat tuh di atas ketinggiannya 40 meteran enggak ada ya berapa meter sih inilah air terjun waterboom di kota panggung guys oke okay. ini kondisinya ini udah lebaran ke berapa lebaran kelima ya Kondisinya seperti itu. Bisa dilihat di mana itu keseruannya? Bisa dilihat keseruannya di mana? Ini taman wisata air ya. di Kabupaten Merangin. Kita lanjut lagi, bisa dilihat di sebelah kiri ada ada tempat apa ya? Tongkrongan atau saung? Tempat tongkrongan? Ya, tempat tongkrongan. Oke, okay, jadi guys, uh, inilah kondisi waterboom ya. Salah satu water waterboom yang mungkin bisa dilihat terbesar di kota bangko ya, guys. Bisa dilihat di belakang sini? Inilah kondisi waterboom Sikumbang Waterpark. Nah, inilah kondisi waterboom Sikumbang Waterpark, kota Bangko. Oke, okay, bisa dilihat ini kondisinya seperti ini. Ya. oke. Okay. Kita jalan. Salah satu pengunjung waterpark Si Kumbang ya. Di kolamnya seperti ini, guys. Okay. Bisa dilihat ini kondisi kolamnya seperti ini ya. Eh uh, dengan airnya yang sangat jernih dan wahana yang sangat Mau ke zona, guys. Ini berada di itu ya, di Kota Bangko, di belakang Pasar Rakyat, Kota Bangko, Kabupaten Langit. Oke, okay, jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Kita <tuh>, review makanannya, ya, guys. <tuh> ini ada minuman yang seger-seger. Nanti kita icip-icip, guys. Soal makannya nomor satu kita. Oke. Okay. Ini bisa, bisa lewat nih. Oke, okay, kita masuk ke mana ini? Ke kayak Taman Cinta sih. Oke, okay, bisa dilihat guys, gimana keseruannya. Bisa dilihat gimana keseruannya nanti dari angel dari atas nih. Bisa dilihat. Inilah kondisi... Bawah ya, berarti ada kolam atas dan ada kolam bawahnya. Oke, okay, wow. Mantap guys. Wow. Nah, kondisi dari atas guys ya. Wow. Kondisi dari atas, si kumbang, waterproof. Kayaknya dari mana? dari Bungo. Oh dari Bungo. Ah guys ini salah satu warga Bungo ya? Iya. Warga Bungo jauh-jauh dari Bungo datang ke Bangko ini. Uh, komentarnya gimana Kak Wahana seluas nih Bisa Bagus. dilihat. Bisa dilihat gimana maksudnya? Ketulin lah. Uh, Terkesohot lihat dari situ kelihatannya uh. kecil tahunya besar. Gitu. Oh gitu. Ini uh -uh. berapa kali ke sini Kak? Baru sekali. Baru ini. sekali ya? Iya, baru pertama. Okay. Dapat infonya dari mana itu? Uh, dari kawan Oh dari kawan ya? ya Kawan yang udah kesini dulu ya Oh gitu Ini liburan atau gimana? Libur Oh liburan Sama ya Keluarga Oke oh, Oke okay, okay. okay. kasih banyak ya yeah, Izin man. upload ya yeah, Oke okay, kasih Oke okay, guys jadi itu tadi salah satu warga ya Salah satu warga Bungo. Tuh ada tempat untuk makan keluarga bisa dilihat tuh Oke, okay, jadi guys, uh, sekarang saya lagi bersama pengunjung ya, salah satu pengunjung. Ini salah satunya dari, uh, dengan kakak siapa? Dengan Eli Hastuti. Oke, okay, kakaknya warga mana? Kami berasal dari Sarolangun. Oh, Sarolangun ya? Iya, okay, jauh. luar dari luar luar Kabupaten dari, Merangin, dari, Merangin Kabupaten berarti ya? Oke, okay, udah berapa kali sini Kak? Ya? Kalau udah berapa kali, lumayan sering. Oh, sering sini ya? ya. Oh, oke. Okay. Uh, karena kegiatan lebaran, hmm. jadi kita kumpul keluarga, jadi ya refreshing sini. Oke, okay, refreshing sini ya? Sama keluarga tadi? Iya, sama keluarga di atas. Harapannya, Pak, untuk wisata ini? Ya, harapannya untuk wisata, wisata ini ya bisa lebih bagus lagi, gitu mm. kan. Wahana-wahananya juga bisa ditambah lagi, gitu okay. kan. Mm. Jadi, keluarga bisa main dengan senang hati di sini, kan. Bisa okay. Okay. bermain anak-anak juga bisa bermain anak-anak bisa ditambah lah gitu okay, kan. ya. harapan kedepannya wahannya harus ditambah lagi iya gitu. ditambah lagi wahana-wahana untuk anak-anak okay. gitu kan supaya bisa lebih maju lagi sukses lagi lah okay, gitu siap. kan okay. kasih kak ya izin yeah, upload ya yeah, oke okay. kasih kak yeah, oke okay, guys jadi itu tadi salah satu pengunjung ya pengunjung dari Sarolangan guys bayangkan ini nggak nggak hanya dari enggak hanya pengunjung di Kota Bangko atau Kabupaten Merangin, ya, bahkan di luar Kabupaten Merangin, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. kita ke bawah guys ke kondisi ya guys Wow. Oh, yes. oke okay. kita menurun guys ya bisa dilihat ini kondisi jalannya uh, bertangga guys ya bisa dilihat ini harus hati-hati anak kecil harus ekstra hati guys ya bisa dilihat guys gimana keseruannya baru si kumbang guys coba ya si kumbang waterpark oke okay. oke okay, jadi inilah kondisi wisata si kumbangnya guys bisa dilihat ya itu ada tempat untuk tongkrongan keluarganya ya mungkin ibu atau orang tuanya lagi santai anaknya bermain air bisa dilihat guys ya gimana keseruannya alhamdulillah lebaran kelima ya ini Ke lebaran kelima masih ramai guys ya oke kita jalan lagi kondisi lebaran kelima ya bisa dilihat Kondisinya seperti ini, melambung tinggi. Bisa dilat, guys. Ini, Pak. Boleh wawancara nggak? Boleh. Oke. Okay. Okay, ini salah satu pengunjung ya. Bapaknya dari mana? Dari Bungo. Oh, dari Bungo, guys. Lagi-lagi yeah. uh, ini warga Bungo, guys. Ini salah satu warga Bungo datang ke wisata... Ini ya, uh, si ya? Iya, yeah, yeah. Udah berapa kali, Pak, kesini, Pak? Udah tiga kali. Udah tiga kali, nah. nih? Oke. Okay. Gimana, Pak? Uh, harapannya ke depannya, Pak? Uh, harapannya ke depan. Semoga untuk... Tempat anak-anak yang lebih hmm. diperbanyak lagi Karena di sini kan ajangnya tempat hiburan bagi anak-anak hmm. ya, Yang kedua masalah tempat duduknya yang mungkin agak kurang Karena banyak pengunjung kan Jadi tempat nggak tersedia dengan sepenuhnya itu. Dengan Bapak ya? Bapak Edi Bapak Edi hmm. Izin upload ya, okay, di ya? Oke okay. Kasih banyak Pak ya yeah. Oke okay, siap Oke okay, jadi guys kita jalan lagi kita di salah satu pengunjung salah satu pengunjung keluarga Bungo ya warga Bungo berkunjung ke Kabupaten Merang ini dan bisa dilihat suasananya suasananya lumayan ramai guys bisa dilihat ini juga ada musola lah, dan kamar mandi guys. Jadi, kalau misalnya mau ke kamar mandi atau ke mushola, ke tempat ganti, bisa ke bawah. Tempat makan, ke bawah, toilet. Dan ini untuk tempat tongkrongan atau tempat kedai ya. Mungkin tempat minum, tempat makan. Bisa langsung ke sini ya, ke kedai. Oke. Okay. Ini wisata ini berada di Kabupaten Merangin guys. Kabupaten Merangin. Ya, tepatnya di belakang Pasar Rakyat, Manggung. Hey, <tuk> ya, saya lihat banyak warga, banyak warga guys. Ush, banyak warga yang sedang berlibur ya. Banyak warga yang sedang berlibur guys. Jadi buat teman-teman yang sedang belibur di Sikumbang ini ya. Di sini juga ada salah satu tempat makannya atau restoran ya. Tempat makan yaitu tempat makan padang, masakan padang. Bisa dilihat di belakang tuh ada tempat makan padang. Oke kita lanjut jalan lagi. Tempat santai tempat ya? Oh, tempat makan. Bisa dilihat ini tempat makannya. Ini tuh bisa dicoba nih guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin capek atau pengen tempat makan. Ini ada stand apa ini? Oke, okay, jadi guys ini tempat. Pop Mie Kak ya? Kak, izin ya. Pop Mie ya, guys. Oke, jadi uh, kita akan wawancara salah satu, ada yang cantik guys, ini salah satu, siapa kak namanya kak? Mohon maaf. Vera. Kak no Vera ya? Iya, Vera. Kak Vera. Gimana kak untuk uh, lebaran, libur lebaran ini gimana? Lumayan rame, banyak pengunjung dari jauh. Dari Muara Bungo, dari Salor Langun, dari Pelawan, oh, dari berarti... Soek Manau. Berarti nggak hanya di Kabupaten Merangin ya? Bukan, Berarti kebanyakan ya dari luar, -luar. Dari, uh, luar Kabupaten. Okay. Harapannya Pak, kedepannya untuk wisata? Itu tetap apa? ramai, tetap ramai tetap ramai seperti hari Lebaran. Oh gitu, harapannya itu. Mm -mm. Kasih ya, izin April ya. Oke, okay, boleh ya. Minuman Cappuccino. Ini di belakang ini juga ada Cappuccino Drink ya, bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman lagi panas, apalagi hari ini trek ya, bisa memesainya di coffee break ini ya. Oke, jadi kita nunggu pesanan tes. Udah datang. Oh, datang? Oke okay, bang, pesan vanilanya dua ya. Bang. Rasa apa? Mbak? Rasa yang berada, bang. Oke, okay, jadi guys, uh, buat teman-teman yang ngepoin kakaknya ini, bisa aja langsung cek. Di follow IG-nya ya, kaya? Langsung aja follow IG-nya di bawah, guys. Senyum dong! tadi salah satu wisata yang ada di Merangin ya Salah satu wisata yang ada di Kabupaten Merangin, Jambi uh, Salah satunya yaitu wisata buatan ya Bisa dilihat di belakang saya itu ada waterboom uh, Ini namanya waterboom Kumbang ya guys uh, Alamannya di belakang pasar rakyat Kota Bangko guys Jadi yang belum kesini sini silahkan ke sini guys ya Dan yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tiket masuknya berapa, Kak? 10.000. Untuk... ribu, 40 ribu? Hmm. Itu hari apakah ada hari-hari libur besar kayak gini atau gimana? Hari-hari libur besar aja. Oh. Kalau untuk hari biasa 30.000. Oh berarti kalau misalnya, apa Hari-hari biasa 30.000. Ribu, 30 ribu, ya? ribu. Itu per orang gitu ya? Iya, per nah. orang. Untuk parkir, Kak. Uh, kalau untuk motor lima ribu, kalau oh? untuk mobil sepuluh ribu. Oke, okay, sepuluh ribu. Jadi untuk teman-teman yang pengen liburan ke sini, alamanya Oke. di mana, Kak? Di belakang pasar baru. Oke, okay, pasar baru Kabupaten Merangin, Kota Bangko, Batam. Oke, okay, jadi untuk teman-teman yang mau datang sini, silahkan datang sini ya, guys. Kasih kaya? Iya. Kisianu, iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bambang. E.